Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Reni Kartika dengan NPM 201801579039 dan saya Intano Farina dengan NPM 201801579040. Hari ini kami akan mempresentasikan dialog konseling dengan pendekatan client center. Deskripsi kasusnya RN, nama disamarkan, usia 45 tahun, pekerjaan adalah seorang staf pengajar di salah satu SMP swasta di Jakarta. RN datang kepada IN, seorang konselor yang ingin menceritakan permasalahan rumah tangganya. Permasalahannya adalah RN, dia mempunyai lima anak. Pernikahan pertamanya sudah berlangsung sekitar hampir kurang lebih 15 tahun, dan dikaruniai tiga orang anak. Suami pertama meninggal dunia, kemudian RN menikah kembali dengan suami yang kedua, dan dikaruniai dua orang anak. Permasalahan mulai muncul setelah anak yang kelima lahir, di mana... Suami yang kedua ini tidak pernah jujur dalam masalah finansial ataupun masalah apapun. Kemudian, RN merasa tidak nyaman dengan sifat suami dan ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya. Demikianlah deskripsi kasusnya. Silahkan menyaksikan.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 mbak ya, terima kasih ini uh, dengan Mbak Reni ya yang betul. kemarin telepon saya iya betul mbak uh, iya perkenalkan mbak saya dengan Intan eh uh, mbak tinggal di mana mbak saya di Jakarta mbak wah wow, jauh juga ya mbak jauh, ya oke okay. uh, mbak kenal saya dari siapa ya Kebetulan saya punya teman Mbak, hmm. uh, dia pernah berkonsultasi sama Mbak Intan oh, dan Alhamdulillah dia berhasil sudah melewati semua permasalahannya. Alhamdulillah. Iya, jadi uh, saya kebetulan saya berkeinginan juga untuk berbicara, tapi sebenarnya ragu sih mbak sebenarnya saya ya itu ya sebenarnya saya itu ya, ya. <tuk> ragu karena saya itu nggak terbiasa menceritakan permasalahan keluarga saya kepada orang lain apalagi <tuk> yang mohon maaf belum saya kenal ya mbak ya iya baik mbak uh, mbak sendiri sekarang uh, saya dari tadi bungtanya kabar mbak ya mbak sendiri gimana sekarang kabarnya baik alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, jadi kurang lebihnya Mbak sudah paham ya Mbak ya, uh, kedatangan Mbak ke sini untuk apa, uh, kemungkinan saya juga tidak perlu uh, menjelaskan terlalu panjang lebar, uh, yang pasti uh, apakah kalau kira-kira 30 menit cukup untuk Mbak berkonsultasi dengan saya? Iya, saya rasa cukup Mbak. Oh Baik Mbak, uh, Mbak ini ada yang bisa saya bantu? Iya. Uh, saya mempunyai masalah mbak ya. saya kan sudah menikah untuk yang kedua kalinya waktu pernikahan pertama saya uh, sudah berlangsung beberapa lama ya sekitar 10 tahunan hmm. kemudian saya ditinggal meninggal hmm, ya, begitu. Ya. dan ya. kemudian saya masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berumah tangga lagi dari pernikahan saya yang kedua ini, saya dikaruniai dua putra dan putri. Hmm. Iya, tapi setelah makin kesini kehidupan rumah tangga saya itu tidak berjalan dengan baik. Terkadang saya tuh selalu marah-marah, selalu tidak merasa merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Dan, ya. dan ingin mengakhiri saja sudah Seperti gitu Mbak tuh ini ya, Mbak uh, jadi Mbak sudah pernah menikah kemudian uh, suami Mbak yang pertama meninggal yeah. akhirnya Mbak menikah lagi dengan suami yang sekarang Mbak sudah punya dua orang anak eh uh, namun saat ini Mbak merasa eh uh, ada ketidaknyamanan ya Mbak ya iya, betul. sehingga Mbak berpikir untuk uh, mengakhiri pernikahan iya. Baik, Mbak. Uh, lalu apalagi yang Mbak rasakan apa saja maksudnya kendala apa yang membuat Mbak sampai berpikir uh, untuk mengakhiri uh, rumah tangga Mbak ini ya waktu di awal-awal pernikahan masih uh, biasa saja ya berjalan iya. seperti biasa Makin ke sini setelah uh, lahir anak kedua itu, permasalahan semakin banyak. Mungkin karena suami tidak jujur, gitu. Dan banyak hal pokoknya yang membuat saya itu merasa seperti hidup masing-masing jadinya, Mbak. Anak-anak Mbak yang pertama dari suami Mbak yang sekarang itu, usia berapa sekarang Mbak? sudah besar sudah SMA dan juga ada yang sudah SMP Oke tapi dari dari anak tidak ada masalah ya Mbak ya tidak ada Oke kalau untuk dari yang suami yang sekarang yang paling besar usia berapa Mbak 7 tahun Oke tapi masih punya yang kecil juga ya Mbak ada tiga ya? hmm, tahun sudah berapa lama Mbak dari uh, pernikahan kedua Mbak ini berjalan 8 tahun sudah 8 tahun iya. sudah cukup lama ya Mbak iya. ya Iya hmm. Uh, pastinya uh, saya juga tadi belum lupa ya belum informasi ke bahwa di sini saya sebagai konselor uh, membantu membantu mencari jalan keluar maka dari itu saya juga ingin mbak yang uh, berperan aktif untuk uh, uh, menceritakan permasalahan mbak sehingga nantinya kita akan bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang mbak alami ini iya mbak uh, dan untuk kerahasiaan insyaallah Mbak kami di sini sebagai konselor diatur oleh kode etik sehingga kami insyaallah amanah Mbak kepada saya saya akan menjaga 100%-nya jadi rahasia Mbak Mbak bisa pastikan aman dengan saya. Terima kasih Seperti itu ya Mbak ya. ya. selanjutnya setelah tadi Mbak cerita kiranya mungkin ada permasalahan apa yang menyebabkan apakah ada sikap suami uh, yang membuat Mbak merasa tidak nyaman sehingga uh, berpikir untuk uh, menyelesaikan pernikahan ini Mbak ya kalau dari sikap <tuh> sih tidak ya Mbak cuman hmm. dari sifat ya mungkin karena dia tidak jujur ya misalnya contohnya seperti ini uh, ada uang proyek misalnya masuk hmm. tapi dipinjamkan ke orang terus terkadang tidak hanya dari uang proyek saja tapi dari kartu kredit nah akhirnya kan dipinjamkan ke orang sementara yang ditagih kita itu jadi semakin banyak tagihan yang masuk ke kita padahal uangnya itu sebenarnya dipinjamkan ke orang nah itu tidak jujurnya di situ jadi ya tidak pernah bilang ke gitu. Mbak. ya hmm. tidak pernah bilang kalau ada masalah-masalah seperti itu dan nilainya lumayan gitu kan semakin hari bunga itu kan semakin bertambah gitu jadi ya gimana ya saya juga capek sekali sebenarnya betul-betul kalau Mbak Reni sendiri sekarang kegiatannya apa Mbak Apakah bekerja atau ya. ibu rumah tangga saya bekerja Mbak bekerja ya. bekerja di mana Mbak saya di sekolah Mbak Oh Mbak ini ya. ibu guru ya Iya Mbak Oh begitu hmm. jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa eh, ketidaknyamanan itu bukan karena sikap tetapi sifat suami ya. yang mungkin seringkali tidak jujur, seringkali tidak jujurnya berarti dalam hal finansial ya mbak, keuangan keluarga uh, adakah hal lain yang uh, menyebabkan uh, selain ketidakjujuran suami apa yang membuat mbak secara uh, tidak nyaman dengan, dengan Mungkin, suami yang sekarang uh, ya dengan proyek-proyek yang didapat tapi tidak pernah bilang, terus uh, lebih banyak ke keluarganya mungkin ya waktu itu tapi nggak pernah bilang juga Maaf, gitu kan. mbak, ke, maksudnya diberikan ke keluarga suami orang tuanya maksudnya eh, uh, kalau orang tuanya sih tidak masalah buat saya ya hmm. mbak tapi kan kadang ada kakaknya ada adiknya dan dia itu uh, dia misalnya memberikan uang itu ya kalau dia nggak punya ya benar-benar dia harus ada adain gitu harus harus ada gitu meskipun nggak tahu caranya dari mana hmm, gitu cuman nggak ya. apa apa sih menurut saya nggak apa apa hmm. seperti itu cuman kan bilang gitu loh harus ya, jujur ya. gitu harus jujur itu betul komunikasi ya mbak ya, ya karena kan uh, kita rumah tangga itu kan intinya harus kejujuran ya, betul, itu betul. mbak <laughs> gitu jadi kalau terus-terusan seperti itu kan rasanya nggak nyaman juga Gak nyaman ya. ya mbak ya ya saya paham sekali ya mbak ya karena saya juga Seorang perempuan, uh, jika ada di posisi Mbak Reni juga mungkin saya akan mengalami perasaan yang sama, tidak nyaman. Uh, terlebih lagi, kita sudah punya anak ya Mbak ya? Iya. Sudah punya anak, dan memang uh, masih sangat membutuhkan perhatian. gitu Tapi kalau untuk secara kemandirian Mbak Reni mungkin sejak awal sudah mandiri ya Mbak ya? Iya Mbak. Alhamdulillah, jadi... Uh, apa ya mbak ya uh, sekarang yang saya mau uh, tanyakan kemarin ini apakah sudah ada uh, cara atau apakah kemarin ini sudah mencoba jalan untuk uh, memperbaiki memperbaiki hubungan ini dengan suami mbak ya mungkin ini mbak saya akan berusaha bicara dari hati ke hati duduk bareng ngobrol gitu karena kan selama ini saya sama suami itu kan jarang sekali untuk ngobrol-ngobrol ngobrol karena saya sibuk bekerja hmm. dan dia pun kadang pulang malam hmm. gitu jadi tidak ada waktu untuk ngobrol Wari. gitu Mbak dan hmm. kalaupun hari libur dia lebih sibuk dengan urusannya sendiri okay. jadi menurut Mbak Reni usaha Mbak Reni belum maksimal mungkin ya Mbak Ya belum. untuk memperbaiki ya. Uh, hubungan ini ya. ya jadi belum belum pernah Mbak berbicara dari hati ke hati dengan suami uh, apa namanya bagaimana uh, mengatur rumah tangga ini bagaimana ke depannya masa depan anak-anak mungkin hal semacam itu belum pernah Mbak lakukan ya belum uh, apakah sekiranya belum. kalau mbak mencoba melakukan hal tersebut mbak bersedia iya dicoba ya mbak ya, ya dicoba ya, betul mbak karena coba. betul betul karena uh, saya rasa sebuah keluarga pasti memiliki masalah mbak kecil besarnya itu tergantung bagaimana kita menghadapinya ya mbak ya uh, bisa jadi permasalahan yang dianggap Mbak Reni uh, kecil menurut orang lain besar sebaliknya masalah besar bagi orang lain mungkin kecil bagi kita iya. artinya tidak ada satupun rumah tangga yang memang akan berjalan mulus iya. Nah jadi proses Mbak uh, untuk mencoba berbicara belum Mbak lakukan ya Mbak ya selama ini belum tetapi apakah Mbak secara pribadi uh, mohon maaf ya mbak ya saya bertanya apakah mbak secara pribadi merasa um, ada perbandingan ada perbedaan antara sikap uh, almarhum suami mbak dengan suami mbak yang sekarang ada mbak ada, ada ya kalau almarhum kan dia lebih apa ya lebih cenderung lebih perhatian juga ke anak-anak Dan sejauh ini sih tidak pernah Karena yang saya rasakan itu beliau tidak pernah berbohong Apa yang selalu dia bicarakan gitu kan Selalu benar Menurut saya kalau dia mau pergi ya dia bilang dia mau pergi Jadi sangat berbeda sekali mbak dengan yang sekarang, betul-betul jadi ada sedikit hmm, apa ya, Mbak? Ya, yang saya lihat, Mbak, ini merasa ada hal yang berbeda ketika Mbak dengan eh, almarhum ah, ah, suami Mbak dengan suami yang sekarang. Katanya, iya, karena memang manusia itu kan pastinya berbeda, ya, Mbak. Ya, kita harus memahami hal, hal seperti itu. Artinya, iya. kita tidak bisa mengharapkan suami Mbak yang sekarang akan sama dengan suami Mbak yang terdahulu ya oke eh, tadi seperti yang Mbak bilang Mbak kan mau coba ya. untuk berbicara ya Mbak ya, ya. sekarang eh, hal eh, maksud saya berbicaranya itu hmm, seperti apa Mbak apakah Mbak mau berbicara langsung dengan dia atau ya. eh, saya ingin Mbak menceritakan atau Mbak merencanakan sesuatu yang lebih nyata, lebih konkret untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Mbak ini. Iya, saya kedepannya akan berbicara dengan dia, berbicara supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut. Jadi saya akan mengobrol dengan dia dari hati ke hati saya akan sampaikan apa yang membuat saya merasa tidak nyaman mungkin ya Mbak, seperti itu baik, gitu. oke okay. kalau seperti itu eh, saya rasa Mbak Reni sudah mendapatkan jalan keluar, sementara yeah. yang akan Mbak Reni coba untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Mbak Reni eh, kita coba ya Mbak, ya, artinya Mbak berkomitmen kita sama-sama berkomitmen Uh, saya berkomitmen membantu Mbak, Mbak Reni kita coba untuk melakukan hal yang tadi Mbak Reni ceritakan, bahwa Mbak akan berusaha berbicara dengan suami Mbak uh, berbicara ber, uh, berbicara dari hati ke hati ya Mbak ya artinya iya, apa yang Mbak tidak suka, barangkali juga apa yang suami Mbak tidak suka kita tidak pernah tahu ya Mbak ya iya. uh, semacam itu, oke okay. berarti uh, sekiranya Kiranya, kira-kiranya Mbak, kapan bisa mencoba berbicara dengan suami? Ya, secepatnya mungkin secepatnya. pulang dari sini, saya akan mencoba berbicara Oke. dengan suami terlebih dahulu. Setelah itu, kalaupun tidak bisa, mungkin saya akan melibatkan pihak ketiga. Dari keluarga ya Mbak ya? Iya iya betul Mbak ada yang uh, suami Mbak uh, tuakan dari keluarga Mbak ada ada jadi Mbak akan yang pertama berarti tadi uh, Mbak akan mencoba berbicara dulu dari ke hati-kehati yeah. artinya hmm. berdua yeah. tanpa pihak ketiga namun ketika dirasakan hal itu tidak ada perubahan uh, proses ya Mbak ya jadi Mbak yeah. juga jangan mengharapkan perubahan yang langsung dari diri suami Mbak tapi kita lihat prosesnya jika satu dua hari sepertinya tidak uh, atau Mbak mau butuh waktu berapa minggu untuk mencoba melihat perubahan beliau uh, sampai uh, setelah tadi berbicara gitu atau Mbak butuh waktu berapa Saya lama? Saya coba satu minggu. satu minggu satu minggu satu minggu jika suami Mbak belum ada perubahan Mbak coba dengan opsi kedua yaitu yeah. me menyertakan pihak ketiga iya, ya Mbak iya, ya betul baik. Mbak Oke. Uh, artinya kita sama-sama berkomitmen seperti tadi yang saya ulang ya Mbak ya iya. saya berkomitmen bantu Mbak Mbak Reni juga kita coba jalankan ya Mbak ya rencana ini uh, barangkali ke depannya 2-3 uh, minggu dari sekarang sekiranya Mbak Reni masih ada waktu Mbak Reni bisa kembali berkonsultasi dengan saya gimana Mbak baik Mbak, iya. baik, mbak sekarang gimana Mbak perasaan ya sudah ada Mbak tercerahkan atau ya, lega sih lebih Mbak, ya? setelah saya keluarkan semua unek-unek saya yang biasanya saya nggak pernah nggak pernah berbicara iya, sama Mbak. orang lain iya. gitu. jadi sekarang saya udah lega saya bisa bisa mengambil sikap Mbak untuk uh, bagaimana ke depannya ya karena oh. memang permasalahan ada dari pada diri kita Mbak solusi pun pasti akan kembali pada diri kita iya. itu sudah menjadi kunci ya, Mbak ya ketika kita punya masalah eh, saya <laughs> ataupun orang lain di luar sana itu hanya membantu ya Mbak ya selebihnya prosesnya eh, perjalanannya Mbak yang akan merasakan gitu Iya. Eh, gimana Mbak ini eh, Apakah masih ada yang ingin dibicarakan kembali tidak mbak cukup Sementara ya mbak Rini cukup ya baik eh, terima kasih mbak ini saya coba simpulkan ya dari keseluruhan eh, yang tadi sudah mbak ceritakan bahwa mbak ini sekarang sudah menikah dengan suami kedua sudah memiliki dua orang anak eh, namun di perjalanan mbak ini merasa eh, ad, ketidaknyamanan entah itu karena eh, ada perbedaan eh, dari suami yang pertama dengan suami iya. yang kedua atau juga karena memang eh, yang tadi mbak bilang sifat atau sikapnya yang memang menurut mbak tidak tidak tidak sesuai ya mbak ya tidak jujur kadang tidak jujur dan lain sebagainya nah dari permasalahan mbak reni ini mbak reni akan mencoba eh, eh, berbicara berbicara dari hati ke hati karena selama ini belum pernah dicoba, ternyata ya hmm. Mbak ya, uh, belum pernah dicoba. Uh, barangkali kita coba, uh, Mbak ini coba untuk berbicara dengan suami. Nah, ketika satu minggu berjalan uh, belum ada solusi, artinya suami masih seperti biasa dan tidak ada perubahan sikap dari uh, dari dirinya, uh, Mbak akan coba berbicara dengan uh, pihak ketiga untuk membantu menjembatani ya Mbak ya. Iya. Yeah. Uh, seperti itu Mbak iya mbak seperti itu baik mbak Reni terasa konseling uh, hari ini cukup ya mbak Reni ya? kalau misalkan ada yang perlu mbak tanyakan mbak bisa chat saya via WA atau bisa telepon saya juga insya Allah saya terbuka uh, barangkali uh, mbak akan apa namanya uh, janji ketemu lagi dengan saya iya. terlebih dahulu mbak tolong telepon saya ya mbak iya, ya baik. karena kadang jadwal saya juga Uh, suka ada pergi keluar juga. gitu Jadi takutnya ketika Mbak... Uh, atau kita sepakat dari sekarang saja Mbak, kira-kira Mbak akan ketemu saya lagi satu minggu atau dua minggu ke depan? Dua minggu ke depan. Dua minggu ke depan, baik-baik. Nah. Mbak Reni, terima kasih banyak untuk kepercayaannya kepada saya. Gimana dari Mbak reni ya, Terima kasih banyak Mbak Intan. Mudah-mudahan uh, setelah saya ngobrol dengan Mbak Intan, saya akan cepat menemukan hmm solusinya amin amin ya, ya, bisa Mereka. kembali lagi baik hubungan kami dengan suami amin, amin Insyaallah ya mbak ya kita coba dulu ya mbak ya. terima Oke. kasih banyak Mbak Intan ya. uh, saya permisi dulu Iya, sama-sama ini ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah laboratorium konseling perorangan dengan dosen pengampu Ibu miskanik MPD